Teman-teman, ini adalah media yang akan kita las. Pertama, langkah pertama, kita harus membersihkannya. Langkah pertama, kita bersihkan media yang akan kita las menggunakan, menggunakan aluminium yang ini. ini yang pertama kita coba pada kawat las yang bersuhu rendah ini sudah ada menggunakan flux seperti timah solder nah ini kita coba dengan yang pendek media yang pendek nih dan kita las karena media yang di atas lebih tipis jadi kita harus terlebih dahulu memanaskan yang lebih tebal kita oleskan sedikit kawatnya untuk memberi tanda Teman, teman ya, nah ini hasilnya. Sekarang kita celupkan. kita akan bandingkan dengan yang bersuhu sedang eh maksud saya yang untuk semua suhu nah, sekarang yang ini kita gunakan kawat las yang jenis ini kawat las jenis ini yang bisa untuk semua suhu Cuman, dia harus menggunakan plug tersendiri seperti ini. Nah, isinya seperti tepung seperti ini. Oh, maaf, saya salah. Nah, isinya seperti ini. Ini harus kita tuang sedikit demi sedikit ini karena dia dalam hitungan jam dia akan mencair jika terlalu banyak sekarang kita mulai untuk mengelas menggunakan menggunakan kawat yang bisa untuk semua suhu baik suhu tinggi maupun suhu rendah tergantung medianya. Sekarang kita panaskan terlebih dahulu secara merata beri sedikit fluk untuk mengenali tanda-tanda bahwasanya media sudah panas. Apabila efek bersih sudah terlihat dan fluk sudah mulai mencair pertanda kawat sudah siap untuk dilelehkan. biarkan agak memudar ini masih terlihat berkilau nah setelah mengeras baru kita celupkan ke air nah ini hasilnya yang lebih panjang, kita menggunakan kawat yang bersuhu semua, ya teman-teman. Ya, dan ini yang ini yang suhu rendah. Nah, berikutnya, berikutnya saya akan mencoba yang kawat bersuhu tinggi. ini media yang akan kita las untuk pengelasan jenis ini kami menyebutnya biasanya babet ya ini tidak perlu pembersihan ataupun menggunakan pluk yang diperlukan hanyalah suhu tinggi gunakan besi atau kawat las listrik untuk memastikan bahwasannya media sudah lunak Sakit nih, ya teman-teman, ya. Sekarang kita celupkan ke dalam water bus. kita bandingkan untuk hasil dari ketiga media ini Oke okay, teman-teman ini adalah hasil dari pengelasan dari ketiga kawat nah ini untuk yang pengelasan menggunakan kawat bersuhu rendah ini hasilnya ia tidak berfori akan tetapi masih kasar untuk hasil penyambungannya masih kasar dan untuk yang menggunakan kawat las ini ini hampir menutup sempurna meresap hingga ke dalam hasilnya juga halus nah yang ini yang pengulasan menggunakan kawat buatan sendiri pengelasan babet ini hasilnya saya coba saya sambung ini yang saya coba menggunakan kawat las aluminium khusus ini hasilnya juga cukup rapi akan tetapi kita harus mengeluarkan modal lebih banyak untuk kawat ini tidak efektif digunakan untuk babet Untuk pembuatan kawat las jenis ini sangat mudah. Kita hanya perlu meleburkan piston bekas ataupun eh, kampas rem atau juga blok-blok crankcase -blok milik sepeda motor juga bisa. Untuk bahan yang berbeda, yaitu eh, seperti kampas ganda Honda Beat ataupun Yamaha. Nah, ini milik kampas ganda milik Honda Beat ini tidak tepat untuk pengelasan seperti ini karena dia menyebabkan percikan dia akan meletus-letus apabila kita gunakan sedikit berbeda beratnya juga berbeda untuk pengelasan jenis ini tergolong sederhana hanya seni mengoles yang dituntut dalam pengelasan ini semakin bagus olesan yang anda sentuh eh, semakin rapi hasilnya ini yang sudah saya terapkan di sepeda motor C series nah seperti ini untuk penimbunan dalam jumlah banyak Ya, cukup membantu untuk kawat kelas jenis ini. Ini juga dapat digunakan, akan tetapi modal yang Anda keluarkan akan lebih besar. Tentunya, oke teman-teman, hanya itu info yang bisa saya berikan. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.